Polri tetapkan Ahok jadi tersangka, Bares Krim Polri telah menggelar perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama atau Ahok hasilnya. Beres krim menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama. Meskipun tidak bulat, perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka. Konsekuensinya akan ditingkatkan ke proses penyidikan dengan menetapkan Basuki Cahaya Purnama atau Ahok sebagai tersangka, kata Kabar Skrim Polri Komjen Pol Aridono Sukmanto di Mabes Polri. Jakarta, Rabu, tanggal 16 bulan 11 tahun 2016 Dalam gelar perkara yang dilakukan selasa 15 November hadir kedua pihak, yakni pihak pelapor maupun terlapor Sejumlah pihak internal dan eksternal Polri juga turut hadir ahli dari kedua pihak dan Polri saling mengungkapkan pendapatnya masing-masing soal pernyataan Ahok yang menjadi penyebab kasus ini. Polri juga memutar video sambutan Ahok saat bertandang ke Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, usai gelar perkara kasus penistaan agama itu. Penyelidik tidak dapat langsung menyimpulkan laporan pimpinan FPI Rizik Syihab dan kawan-kawan tersebut apakah pantas dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak. Ahok minta polisi periksa dirinya terkait dugaan penistaan agama. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama atau Ahok meminta kepada Barreskrim Polri agar memeriksanya terkait laporan dugaan penistaan agama. Sepertinya mau datang sendiri dia, Pak Ahok, berkoordinasi dengan penyidik. Dia mohon waktu untuk diperiksa, kata Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Agus Andrianto saat dihubungi di Jakarta, Senin, tanggal 24 bulan 10 tahun 2016, menurut Agus. Hingga kini pihaknya belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Belitung Timur itu. Hanya saja Ahok yang meminta sendiri untuk mengklarifikasi laporan dugaan penistaan agama. Dia yang minta untuk diklarifikasi," ucap Agus beberapa waktu lalu. Polda Metro Jaya menerima laporan dari dua elemen yang berseberangan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Pelaporan juga dilayangkan pihak Ahok. Terkait kemunculan potongan rekaman video yang menjadi pemicu munculnya dugaan tindak penistaan agama. Aksi saling lapor itu bermula dari munculnya potongan video di sebuah akun Facebook bernama Simbuni Yani (Sby). Video itu berisi potongan pidato Ahok saat bertemu warga di Kepulauan Seribu. Dalam video tersebut, Ahok dianggap menista agama karena mengutip potongan ayat di Al-Quran terkait kepemimpinan. Atas bukti potongan video itu, Jumat 7 Oktober 2016. Sejumlah elemen dari organisasi otonom Muhammadiyah, diantaranya pemuda Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM melaporkan ahok atas dugaan penistaan agama ke Polda Metro Jaya. Selain itu, Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Forum Anti Penistaan Agama, FUPA, juga mendatangi Polda Metro Jaya dan melaporkan hal yang sama dalam dua laporan tersebut. Ahok dianggap melakukan pelanggaran sebagaimana diatur pada pasal 156 KUHP tentang penistaan agama. Direktur Tindak Pidana Umum Bereskrim Polri Brigjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya telah menerima delapan laporan terkait soal dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Kita masih penyelidikan Lpnya di beberapa tempat. Kita akan satukan. Ada di Polda Metro, Polda Sumsel. Di Bareskrim, ada empat. Kita akan satukan karena orangnya sama, objeknya sama, lokusnya sama, kata Agus. Agus menjelaskan laporan yang diterima oleh beberapa polda itu nantinya akan ditarik ke baris krim Polri. Itu karena dugaan tindak pidana yang dilaporkan sama, yakni penistaan agama. Artinya berapapun laporan pasti dijadikan satu LP-nya ucap Agus.